Ini elu di iya itu gua. <laughs> tau, tau. <laughs> We huh? gitu, gua goblok. Goblok. bilang, gua gue, Waria gue, gua gue, gua Kelemahannya apa, gue, gua gitu, gua boleh ngapain? Kok Garlic. Gua bonny, gue gue, gue gue, gue gue, gue gue, gue gue, gue gue, gue gue, gue gue, gue gue, gue Oh, yang jalan lu, woi dulu woi iya, iya, woi <tik> dulu woi, slow dulu slow slow bangsat dikenapa memek. dikenapa ji, oh, dikenapa ji, slow slow slow slow slow <tik> ji, kenapa sih? oh, sih? <tik> <tik> oh, dikenapa ji, oh, dikenapa ji, oh, dikenapa ji, oh, dikenapa ji, oh, dikenapa ji, oh, Ya di mobilnya gini, kalau di ini, warna abu gini apa? Yang ini mobil? warna abu jadi apa? Sampah kaya, Apa kayak gitu. kaya gitu, ya. ya, yeah. Silver Queen gitu Seri hari-hadi anjing kaya ditutupnya Ya... Silver Queen Silver... Amanya Silver Bukan mobil, gak ada urusannya sama mobil ya Sebut aja di bawah warna gold apa? <tuk> di bawah gold apa? Di bawah <tuk> gold <tuk> Fli <tuk> <tuk> Di Bogor borgo, borgo, borgo, borgo, borgo, borgo, borgo, borgo, borgo, Minecraft, borgo, borgo, borgo, borgo, borgo, borgo, borgo, borgo, borgo, borgo, enggak kalau satu doang, free. Kalau satu doang. Kalau satu. Ready udah bener. Kalau satu tapi. Speed stop. kidding me, Pakai S. lu nggak punya ketek pi? Google keyboard tuh ampas sih. Apa ini? Ya apa anjing? Oh ini. Captain Hook. Kayaknya itu trompet kah? Itu pawai peraannya Deltavis nih. Iya, iya benar-benar benar-benar benar. Warna biru ya, warna biru. Warna biru itu. Hah? Kita pandik kayaknya. Karena banjir Aduh salah. Aduh, salah. Salah salah salah. Kau kau nulis slider salah ya? Iya titaanik titaanik ini titaanik. Kalau di bawah tuh apa? Kalau broken? Oh kebalik itu bego itu siapa yang ngunci bocot anjing? Bagus bagus, seling. Like. Anjir lah. Ojo sih. Di gelaran lo di gambar di iconic di, cepet di wwz nanya ntar dulu di WWZnya nya fk dulu gini udah oh, udah ya kuat laki ya <tuk> <Jendela>. <tuk> ah ini kendaraan ada jendela <tuk> jendela ya, ya, ya. gak <tuk> jendela itu itu bumpernya bego itu apaan sih ini masuknya Wah, anjing oh, Biasanya buat gini Oh iya iya iya Aduh gua lupa lagi namanya <laughs> Biasanya buat gitu ya dia ada buat gini, itu Aduh gua lupa namanya, aduh Itu Kau salah kemperfan Di Amerika, di Amerika aja Amerika, Amerika. Amerika sih Bukan Inggris Kmperfan Amerika, bukan dan pake pas Inggris gontol Apa ya namanya? Itu Akan itu hmm, di trailer itu. Waduh, oh, oh, oh, aduh anjing tuh. gede banget anjir. Ya Di apa? Ape, nih? <tutup> <nye>? <tutup> oh, ini? Waduh hewan ini anjing. Hewan. Kira master anjir. <tutup> <tutup> Repsi gue kira jenisnya anjir di lu biasa suka pakai suka makan apa di di kau di dulu di jawab, jawab dulu di Kayak balik ya sabar anjing enggak penting kcape c lek kcape c nggak penting dibuka lu nggak penting, game... game... game... penting anjing sabar bangsat enggak penting game friendship first lah <tai> <tai> oh, waduh macam siapa yang semerbir ini tampan waduh waduh lucu banget nih kol <tai> Kalau orang kalau orangnya yang bikin itu siapa apa? Apa nih? Aduh, chicken lagi anjing. Waduh, kenapa belakangnya begitu ini? What set, baby chicken? This. Udoh. Ready level lagi. Ini lagi pps tanya eh ya, cupu di mandi main WWZ sendiri nggak ada temen nih siapa nih BH ya lek oh, ya like. <laughs> What the fuck kau nak apa apa ya <laughs> uh, harus Google dulu tulisan nyanyi Sandy wegoran Sandy Sandy bohong <tuk> banget itu anjir bodoh panahnya ke kanan jangan ke e <laughs> kan ini miskin aja jadinya habis bensin deh <tuk> aduh xkinnya gua enggak bisa roh kok serem ya liat iya ini heboh serem lagi <tuk> <tuk> <tuk> gapet So, Aku selalu gambar racing. Nah, gambar apa? Gimana ada ya gambarnya gambar, ya? iya. Gak gitu, anjir! Kotak banget kayak Minecraft. <laughs> yeah, <laughs> iya, iya, <laughs> kok mulutnya begitu sekarang? <laughs> gue pikir gambarnya bakal bagus, kecil, lupa. Gue jelek, gue gambar. Aduh, oh, eh, Allah. Oh, ini, ini, dunia Minecraft, mau beramai ibu. Gua tadi putihnya mana, bangsa? gak bisa nih, gua itu ada, ada tit, itu ada yang lepas, itu garisnya, gak lihat lu di kiri, nah di kiri, nah di juga juga biru-biru nah nah kiri, di kiri, di kiri, di bukan lah Lu apaan lu kompeni ya? PS, Ini nggak ikutin ngapain ngomong. Olin, nantirin. Nantirin. Oh, nantirin. Apa? Nantirin. apa? Apa? apa? aja ya. Mater mater. Auto ST langsung bisa. Eh. a Oh, kok salah. Eh, ada yang ini? Apa? Apa ini? mah Blackpink. Aladin orang yang punya gini, nya gini ini blackpink <tuk> ini disos <tuk> Aladin mah orang yang punya <tuk> nya anjir apa itu lagi? wala wala spread udah gampang banget ini bangsa <tuk> iya <Q>, kiw <tuk> kiw <tuk> kiw kiw kiw hehehe gatau gua gua gak buka hp dulu Klik. <tuk> Bukan usah banget apa, ya pli. Ah bangsat, masa tahu Tengah, sih? Punya akunya Angel. Lu, anak milenial nggak tahu, aduh. Ra, spicy meatball. Oh, spicy so meatball. <rendum> Aterlen, <offline> bro apa <laughs> sih? Bodoh. Ah, udah ada, ada oh, lagi uh, lah. ditembak mati. mati anjir. mati terus ke Petrus penembak misterius anjir. <laughs> bom <laughs> Aduh, hahaha, hahaha, hahaha, hahaha, hahaha, hahaha, hahaha, Oh, selamat so apa <tik> <hankan> Orang... sih? Malam-malam, pas malam kan dia ada apa aja? Petrus ada, Petrus ada, Petrus ada, Petrus <tik> ah? malam. Malam. <tik> malam. <tik> malam -malam ada, Petrus oh, ya, ya, ya, ya, ya. Pula, bur... bur... ada, Petrus ada, ada, Petrus Petrus ada, iya iya Petrus ada, Petrus ada, Petrus ada, Petrus ada, itu gabu, bula, <laughs> itu ah, gabu, itu bahasa... Penuh, apa, penuh bahasa Inggrisnya penuh apa <laughs> itu gabu, itu gabu, itu gabu, warna putih itu itu gabu, itu itu warna Aji. putih itu itu <laughs> <The man di laughs> <hape, anji. laughs> Gua harus gimana ini, Bung? Wah, penting enggak? gue kalau ng terlalu buruk kok pakai pakai HP. Huh? Ini suara tobomen gitu. Baget. Iya. deh. Tek, papa cross. Terus? <laughs> <Close. laughs> <laughs> aduh anjing lah aduh anjing anak Tuhan anak Tuhan bego itu, apa ada apa berpolitik anjing habis kan? Ini berpolitik, boy. Tago botuan orang kencing. Pli gambar pli. P. Awas ntar lu hilang lu kau nggak gambar lo. Malam-malam hilang lah. Hahaha. Gue lagi kencing malam-malam di toilet ya gue sniper. Enggak. Gue kencing kencing tiba-tiba ada drone aja masuk gitu kecil. Tiba-tiba rumahnya sepi begitu. Gak ada suara. Ma. Lihat, lihat, lihat, lihat, lihat, lemari lu. Freejanya ada Ezio, bukan kunci. militer, bukan militer. sih cuman orangnya aja. Oh, solder, ya ya ini solder. yang ntar datang ke ini, yang ke rumah Rafli. Iya, beli kunci freejade. Siapa kabar? Kunci sahur, kabar kunci power. Tarik, opsi. Eh. Ah. sih. Mau download Kurang ya. Itu kayak lambang pisang, Jay. Iya, Lek, lu kan di Jerman, Lek? Pele! <t communication> <tik> <tik> lek, Lek, Lek di Jerman, Lek! Gitu? Kalian aja belum berangkap, tapi lu gak tau. Ya hmm, apa? Bukan Mercedes. Bener. Eh, emang bener, itu asli. <tik> oh, pake S aja. Terutama yang di Jerman tuh lebih parah kalo gak tau. <tik> taunya cuma gak BMW doang. Lu di Jerman, taunya Hyundai ya, Bego? Hyundai. Hanya ngasih yo. Ngerti <tuh> gue atau cara gambarnya anjing susah bulu. Kamu <tuh> mau <Gak> gambar <tuh> Ya, aduh. Aduh. Apa ini? ini. Oh. <tuh>. Juara dua, dua, dua dunia. Juara dua, aduh, dua, dua dunia, dia, bener. Oh iya iya. Lagu ngekayatnya. Kamu ngeranya? Kamu Aduh gambarnya bagaimana lagi? Uh, ini induk maket citanya. Gak nah, selesai Indomaret, <laughs> Indomart tuh nggak gede. Coba hint yang lain. Oke, F&F, F&F. Pas. Ini aja, Carrefour. Gak. Carrefour. Giant, Giant, Carrefour. Gampang, lebih internasional Carrefour. Mereka tahu Carrefour doang di sana. Bodoh, ini kan di Jerman, di Cemara semua anjing. Rumah, <laughs> rumahnya, rumahnya semua anjing. udah fuck? Cover apa Kayaknya di apa? Jerman, di kota Munich ada Indomaret tuh. Udah, udah, udah, udah, jadi gambar nih. udah, udah, udah, donatnya. udah, udah, udah, yo, yo yo, udah, udah, yo, Yo udah, udah, udah, Ini udah, ini udah, udah, udah, udah, oke siapa yang protes aja jim di background eh Darren? yah? ya? siapa yang keluar? replic wah wah wah yes Dari store kah? salah yang ngetik serem banget sih itu baku baku Ah, resurrection. Oh yes! Oh yes! Ini, ini HP user dia Shut up dan... Oh tidak oh, Allah <hisa> <hisa> Kenapa lo Cara tuh, main itu. Oh. Aduh, gue lupa lagi nama burungnya. <tuk> lupa, gue nama burungnya. Eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, Parker eh, eh, eh, eh, kartu siapa? <laughs> bagus, bagus anjing Oh, lu di nih ya? nge Kopi sendok. Nyangkut dong, musuh gua. <laughs> Apaan? <laughs> Yalah, man, gue Apaan? nyangkut <laughs> Anjay Boleh, boleh, Ma? Oh, kurama Belum selesai, anjing Oh, Pilih ke bawah gua, mesin, mesin uh, gimana ya? Itu mesin cuci lah, lho. Oh, oh. mesin cuci renovasi, kita banyak lagi, lebih banyak lagi. loh. Jadi tukang tukangnya tukang, tukang tukang, -tukang. tukang. tempatnya biasa biru, ruko ruko gitu. Ternyata <laughs> yang dua kiloan, dua kiloan, dua kiloan. Oh iya, iya, iya. Oh. <tuk> baju <tuk> lu, baju lu serbi itu sih ya dia, di, 15 Ini ya? yeah. ya. ya, like. apa? 15 Ya, break tie ya, ada ya, ada ya, ya selain apa? Bukan, selain... telepon atau itu, selain Discord aplikasinya ada lagi Ya, <tuk> kacat kacat kayak gambar aja logo biru huruf S ya aku lupa <laughs> logo biru huruf S simple oh sebelum ada discord Scotland apa bisa video call yang masih sama orang, orang kantor orang kantor itu nya S apa sih anji ini kan buat gambar juga jadi video call kali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 Sell, sell, I think Betul, betul, gila, hilang paling bawah